DP-nya pakai motor, bawa motor sama BPKB langsung jadi mobil. Oh, Sininya bawa motor, pulangnya bawa mobil. Bawa mobil. Bawa mobil. pokoknya disulap sama Melani. Bismillah. Luar biasa. Dari roda 2 jadi roda 4 ya. <laughs> Oke, okay, kembali lagi di channel Derosa Auto. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan mendengarkan video-video Derosa. -video nah, teman-teman pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan promosi ya, Boleh, promosi betul. Suzuki yang pastinya lebih menarik. Benar banget. Karena apa? Karena ini ngabisin stok sisa 2022 ya. Betul, betul, Bang. Walaupun memang nggak banyak ya. Gak banyak. Nggak banyak. Nah. Tapi yang lebih menariknya lagi harganya jauh lebih murah dong. Pasti. Dibanding Nick OTR 2023. 2023 betul. betul. Dan juga untuk cashbacknya pun ditambahin. <laughs> ada bonus-bonusnya. Betul. Ya. Ada bonus-bonusnya juga. Ada juga ada garansi. Mm -mm, betul. Free oli nggak? Free oli. Free oli ya. Masing -masing free masing -masing ya. Dan juga free bensin nggak kira-kira? Free bensin bisa. Full tank bisa bisa ya. Bisa. bisa. Ada etol card juga nggak kira-kira? Ada. Ada. Betul. Kan teman-teman menarik <laughs> banget ya diskonnya udah besar, ada bonus-bonus berpat, aksesoris, mm -mm. dan juga bensin ataupun ekopat. Lengkap, ya. nah, lengkap, lengkap sekali. Ya. Nah Mbak Melani sebelumnya tolong mm. disampaikan alamat kantornya. teleponnya. Kan? Halo, kembali sama Melani. Sekarang kita ada di Suzuki SBT Sawangan. E, tempat kita ini posisinya ada di Jalan Raya Sawangan, nomor 48-48. Tapi kalau untuk lebih mudahnya mungkin patokannya posek pancoran mas. Ah, Patokan pancoran nah, mas. di depan kita persis. Oh iya. Lebih okay. gampang. Nomor teleponnya silakan. Nomor teleponnya di 0857-1608-0711. Okay. Kita sambung via WhatsApp ya Mbak ya? Betul. 24 jam. Pokoknya jam. pas respon buat Mbak <laughs> Melani. Buat teman-teman yang ada kebutuhan untuk mobil baru dengan DP yang sangat terjangkau. Baik itu cash atau kredit ya barangkali ya. DP yang terjangkau bisa langsung japri Mbak Melani. Boleh. Beliau pasti pas respon dan melayani dengan baik. <laughs> oke, okay, kita mulai ya, Mbak. Boleh, boleh. Ya. Nah, ini XL7. Betul. Dia ada beberapa tipe, Mbak? Dia ada tiga tipe, Mbak. Tiga tipe. Hmm, yang... yang sekarang ready, ya? Iya, betul. Semuanya ready. Okay. Ada Zeta, Beta, dan Alpha. Yang ini kebetulan yang Alpha. Yang Alpha, oke, okay, ya. baik. Kalau untuk uh, harga sendiri, oke, okay. gitu kan? dari 250 sampai 290-an. 290 itu belum dipotong cashback. Dari yang beta, eh, Zeta. Yang Zeta, Betul. Zeta, Beta, Alpha. Oke, okay, belum termasuk cashback ya. Belum. Baik. Jadi kalau untuk dipotong cashback ya harganya nggak sampai. Kalau untuk yang terendahnya di sekitar di 220-an lah. 220-an. Tuh, teman-teman setelah dipotong cashback, cashback. 220-an. Itu pun belum termasuk under table lagi Betul. ya. Kalau teman-teman mau Japri langsung menghubungi beliau Untuk lebih detail ya nah, Untuk lebih detail <laughs> ya Prenanya bagus dan diskonnya pun jauh lebih Bisa. tinggi Betul Saya yakinkan seperti itu <laughs> Untuk harga OTR yang di JETA kira-kira berapa? kalau untuk Zeta itu kan puluh 251 oke okay. ya kan? kita potong cashback bisa di sekitar 220an 220an oke okay. tapi kalau untuk kredit kita pastikan simulasinya ke DP, ya DP. Ya. kalau untuk DP Excel 7 nya ini aku kasih mulai di 8 juta aja 8 juta 8 juta 8 aja 8 juta yang tipe XL7 XL7 oke okay. yang tipe Zeta. Zeta manual metik manual, manual. manual. Hmm. oke okay. kalau untuk Uh, tipe atas lainnya mungkin kalau semuanya aku sebutin waktunya hmm. kan nggak cukup betul jadi tergantung tipe nanti betul. mau tipe apa dp minimalnya betul. apa minimalnya berapa boleh jadi melani aja betul langsung. nah kalau yang tadi dp 8 juta tuh ya hmm. asalnya berapa ansurannya bisa di bawah lima juta bang deddy 5 juta di bisa bawah lima juta. juta berarti di bawah sekitar seratus enam bulan ya betul selama enam enggak? enggak sampai enggak sampai seratus tujuh puluh mungkin seratus an per hari betul berapa tahun ya kira tenornya? 6 tahun aja. 6 tahun aja lama -lama. ya. tapi kita kalau untuk tenor Oke. itu ada sampai 8 tahun. 8 tergantung tahun tergantung lagi. budgetnya teman-teman. mana yang menyesuaikan. betul, ya betul kan? sekali. nah kira-kira untuk yang sekarang lagi banyak dipilih orang tuh yang tipe Z apa Beta apa Alpha kira-kira mbak? kalau untuk tipe sebenarnya hmm. sih banyak yang beta, Ke beta tapi ya? kembali lagi cocoknya konsumen untuk hitungannya, betul, budgetnya, teman gitu Oke, okay. berarti kalau beta yang metik barangkali ya? Betul, yang... karena kalau di sekarang kan lebih uh, kepada metik ya, rata-rata ya, sama daerah mana aja macet betul. ya kan. Tapi kalau manual biasanya itu orang yang hobi berjalan jauh Betul, nah kalau untuk yang beta ini DP-nya berapa mbak? Paling selisih sedikit sih dari Zeta, okay. kemungkinan sekitar 10-11 10-11, ya. tapi itu masih bisa dong, masih, masih, masih bisa, bisa turun lagi masih ya Masih bisa uh. dibantu, masih bisa masih. Untuk angsuran tepatnya berapa mbak detailnya? Kalau untuk beta dia, ke, estimasinya ya mbak ya. Reddy ya Itu di 5 jutaan Lebih detailnya mbak? 5, Buat temen-temen biar supaya nggak penasaran dua sampai 5,4 5,2 sampai ya. 5,4 tipe Matic manual? Beta yang manual manual kalau yang metiknya mbak kalau yang metik kan bisa seratus ribu lima tiga sampai lima lima gitu lima tiga sampai lima lima untuk dp nya sekitar sepuluh sampai sebelas sepuluh sampai sebelas tapi teman teman dp yang diuraikan hmm. itu masih bisa turun oh. pokoknya teman teman siapin aja data datanya beserta dp-nya tinggal sesuaikan asuransinya uh -uh, mau yang bantu. 5 juta enam tahun boleh lima jutaan enam tahun atau yang tujuh tahun sampai 8 tahun bahkan ada, ya ada kita oh, ada teman-teman untuk prosesnya gimana mbak mbak kira-kira untuk data-datanya bisa dibantu ya bisa dibantu sama. yang penting uh, cerita aja dulu sama Melan okay. dari oke konsul dulu ya betul barangkali ada teman-teman yang datanya mungkin kurang bagus konsultasi dulu iya. nanti diberikan solusi betul. ya betul jadi kita nggak salah langkah di awal betul. ya sama ini ya gitu. pokoknya dijamin teman-teman Data apapun juga, insyaallah di backup sama Mbak Melani. Betulah. sampai deal sampai berhasil. Betul, ah. konsumen. Kan konsumen pengen naik mobil. Betul, ya kan? betul. Teman-teman <laughs> nggak -teman usah khawatir. Ini bukan uh, kita iming-imingin teman-teman ya, tapi kita coba bantu untuk memberikan yang terbaik ya. Yang terbaik buat konsumen. Betul. Ada lagi? Barang Kalau kali? untuk ekstra sabang cukup ya. Paling hmm. aku mau beralih ke promo yang okay. r 3 Nah untuk r 3 ini tersedia mm -hmm. di berapa tipe Mbak? Kalau tipenya itu total empat dia dari GA, GL, okay. GX dan Sporty oh, Tapi kalau ya. GA ini kayaknya biasanya sih untuk PT lah ya biasanya Udah jarang ah, ya? Betul, tadi kita mainnya dari GL sampai Sporty GL sampai Sporty, uh -huh. tapi tersedia juga dong untuk GA nya ya? Kalau teman-teman mau perusahaan-perusahaan yang mau ya? buat fleet operation Teman-teman bisa langsung hubungi Boleh, boleh Nah, kalau yang kita mulai yang tipe GL-nya dulu GL kali ma, ya. nah ini ini dia GL Oke. Di kita GL. Kalau cashback berapa? Di bawah uh, kalau SD-nya itu 30 up. 30 masih up. Kasih 30 up. 30 Tuh teman-teman, 30 up. Untuk lebih detailnya dan lebih rincinya nya. Betul. Gitu. Tapi kalau yang GL dia belum hybrid ya. Belum, belum hybrid, belum. masih konvensional ya. ya. Betul. Kalau yang sudah hybrid dia GX dan sporty. Betul dan juga ditambah aksesoris barang Betul. kali ya aksesoris hadiah-hadiahnya ada hadiah-hadiahnya ada bensinnya dikasih hmm, itu tolnya juga mungkin bisa ya bisa dikondisikan japri aja langsung terus kalau tapi kalau untuk promo R3 itu yang bagus justru yang hybrid bang oke okay, untuk yang tipe GX-nya ya tipe GX okay. ada juga promonya dia nah ini dia nih untuk paket kreditnya kalau kreditnya untuk GX manual itu dia DP mulai 5 juta aja 5 kasih. juta. 5 juta. Angsurannya? Angsurannya 5,2 aja 6 tahun. 5,2 selama 6 tahun. 6 tahun. 5 tahunnya? Kalau 5 tahunnya itu sekitar 5,7an. 5,7. Oh, enggak sampai, sampai. 6 juta. Jadi udah murah banget gitu. Murah sekali benar-benar bener benar benar Pokoknya ada compare apapun ngomong aja Boleh, ya. Boleh. nanti kita oh, akan fight. Betul. Nah, itu dia tuh maksud saya di situ. Pokoknya teman-teman ada compare langsung ke Mbak Melani. Uh. Insyaallah diberikan yang terbaik betul. Itu jadi compare generalnya. dengan brand lain juga kita oke okay. kita akan fight memberikan yang terbaik buat nah proses. compare dengan brand lain juga siap nah, ya. nggak masalah boleh. betul. Gitu. karena memang produknya berkualitas berani kok kan kita. iya. betul. mau test drive juga boleh untuk kapal lagi biasanya kalau compare tuh bang Dedi mm -hmm. kita biasanya turunnya ke test drive. oh iya jadi kita fakta by data. betul. Gitu. jadi kita kan enak ya uh -uh. Uh, apa fightnya itu sehat. betul uh. betul. dan juga bisa mobile ya betul. mau ketemuan di mana jangan di kantor atau di bebas. kafe Betul. bebas okay. paling itu sih kalau untuk r tiga promonya bang deddy untuk yang lebih lebihnya lagi kayaknya bagusnya japri kali japri ya? <laughs> mbak kira-kira ada pilihan yang terbaik enggak bang kira, kira pilihan yang terbaik untuk one day service oh ada oh, ada. Ada. ada kita ada juga uh, instant approval juga instant ada Afroko. betul instant ya. approval kita ada. Oke. Okay. Terus udah gitu pokoknya promo-promo terbaik spesial dari kita ada Oh iya. ada gitu. Cuman uh, ini kan kembali lagi nih kita TikToknya harus ke konsumen. cocoknya betul. yang mana? Betul siap melayani ya. Betul. Dan juga siap ada teman-teman yang mau terlihat untuk tambah, bisa, bisa, bisa kita ya. Terima. Bisa. bisa. Motor untuk tambah pakai mobil merek lain juga boleh, pakai hmm. motor juga bisa. Motor juga melayan, bisa. Gitu. Oh. DP-nya pakai motor bisa? Bisa, ini pernah proses itu. benar-benar pakai motor, aku yang ngejualin dan itu jadi buat DP. Tuh, gitu. DP-nya pakai motor, bawa motor sama BPKB, langsung <laughs> jadi mobil. Eh, Sininya bawa motor, pulangnya bawa mobil. Pulangnya bawa pulangnya mobil, bawa mobil. mobil. pokoknya disulap sama Melani. <laughs> Luar biasa. Dari roda 2 jadi roda 4 ya. <laughs> nah, untuk pelayanan after sales-nya, kira-kira berapa lama mbak? Dan dilayani selama 24 jam. Betul itu, sama tujuh hari juga Biasanya kalau untuk yang itu, kalau dari kita ya iya. Itu free service kita 3 tahun Kalau untuk tahun. free service ya Amerikasi Tapi kalau gitu ya. untuk kayak hybrid ini okay. Kita ada free tambahan itu garansi baterai Garansi baterai. garansi baterai itu kita sampai lima tahun atau seratus ribu kilometer. Jadi kita benar-benar hmm, cover semua, gitu. Benar lima tahun atau seratus ribu kilometer. Dari apa dari mesin perawatan sampai baterainya kita semua kita garansi. Betul betul menjaga kualitas ya. Betul. Ya ya teman-teman nggak akan dikecewakan untuk membeli mobil Suzuki apalagi yang R3 hybridnya betul, betul betul lebih diprioritaskan hmm, betul uh, <laughs> karena lebih lebih ramah di kantong ya betul kan lebih betul gitu. sekali lebih irit, ya. uh, uh, ada lagi sudah untuk kalau untuk R3 cukup cukup kayaknya itu aja, itu aja. lebihnya uh, dan apa free-free tambahan aksesoris atau hadiah langsung kalau pengen tahu lebih detail boleh tanya langsung sama nah, pelananya. Pokoknya apa aja yang mau Betul. diminta ya. Kayak ada ya. Ya, bertanya ya. Jangan takut. Sepilnya tuh namanya? Om Emiro. Om Emiro. Oh, iya. Bisa, bisa tuh, ya. Bisa. Nanti kita karena kan pembicaraan seperti itu panjang kali Betul. lebar tuh Bang Dedi ya. Betul. Ya. Oke, okay, kita next selanjutnya. <laughs> Betul, boleh. Di mobil komersil. Komersil. Ya, uh. Aduh, mobil andalan kita ini, Betul. Bang. Betul. Buat teman-teman yang mau cari cuan, pilihannya tepat Suzuki Carry pickup. pickup. pickup. Yang 1500cc ya? Betul. Dia mesinnya udah memakai Dia mesin.. Dia udah 1500cc. 1500, 1500cc. Mesin R3 ya? Betul. Wow, 1500cc mesin R3 lebih mirit, lebih handal, lebih kuat dan bertenaga. Reson seek juga. Onlooknya berapa mbak? Kalau untuk pickup yang okay. termurahnya ya, okay. 161,600. 161,600. Betul. Betul. Disconnya apa? Disconnya wah gila ini, 30 upnya lebih lagi dari R3. Oh gitu? Wow. lebih lagi. Udah hampir nginjek angka 40 kali Hampir. Ya? Hampir. hampir bisa, hampir bisa. Waduh, oh, <laughs> kebayang tuh sama saya, berarti Betul. harganya murah banget kan untuk mendapatkan mobil Suzuki New Carry ini yang pick up. dua 20 jutaan. Betul. So, oh iya. dapet mobil baru. Wow, luar biasa. Betul. Kan? Udah okay. murah, untungnya banyak. Oke, okay. nah ini yang tipe standar, Betul. yang tipe AC-nya. Kalau yang AC-nya kita mulai dari seratus tujuh puluh dua ratus. berarti sekitar 130 an ya selisihnya ya. Nah untuk membeli mobil yang tipe AC-nya. Tipe AC, paket ya? kredit yang terbaik Mbak. Paket kredit, kalau aku rasa ini nu paling yang terbaik banget ya okay. DP-nya cukup dua juta aja bang Deddy udah dapat ini. Nih. Mbak enggak bercanda mbak. enggak bercanda. Dua jutaan. 2 juta. Alhamdulillah. Dua <laughs> juta aja. Dua juta aja. Dua juta, juta, juta aja. Angsurannya enggak sampai empat juta. Nggak sampai empat juta? juta. Oh, dua juta, juta murah teman -teman. ya. Motor juga masih kembali banyak. <laughs> <laughs> Motor Mio yang bener. udah lama uh, juga dapat tuh ya? Oke, itu aja DP-nya. Iya. Pulangnya bawa oh, iya. mobil, benar-benar sendiri. Saya nyari duit sendiri, nah, mobilnya ya kan? Hmm. angsurannya, Mbak. Penasaran, Mbak. Angsurannya itu estimasinya di tiga juta lima ratus ke atas ya? Tiga juta lima ratus ke atas, atas. 4 Lama. sampai empat juta, lima tahun, lima tahun, lima tahun ya. Teman-teman, DP dua juta aja, mm heeh, -hmm. dua juta aja. Itu udah enggak, udah enggak ada apa-apa lagi ya. Itu udah include kill, oh. terus. Uh, Dapat anti karat, anti -karat juga. ada audio tape, udah deh asuransi kehilangan juga, Oh ya LO. tuh, udah input jadi 2 juta itu udah beres semua. Betul. masih kejangkau ya teman-teman untuk mobil masih baru, banget. karena gak perlu jajan lagi, tinggal cari kan. duit. Iya, uh, untuk perawatan kita tetap ada free service, okay. tetap ada, jadi udah semuanya kita cover deh gitu. Hmm. Jadi benar-benar tinggal dipakai untuk cari uang, hmm. buat angsuran juga masih terjangkau, Betul. DP ya juga terjangkau banget. Jadi, udah apalagi yang dicari? Betul. betul ya, angsurannya seharinya cuman seratus dua ribuan. Iya, betul, enggak kurang, bahkan bisa, eh, enggak lebih, bahkan kurang ya. Betul, nah, teman-teman kan? 120 masih ke Uber, enggak per hari loh, masih lah ya, Salah logika, masih dengan... Lah. DP 2 juta. Betul. Jadi buat teman-teman yang mungkin saat ini masih sewa, okay. ya kan, kayaknya perlu dipikirkan kembali. Betul. Bisa biar, langsung jawabin, Betul. Bang. Biar bagaimanapun, kalaupun di ujungnya milik sendiri ya Bang. Benar, benar. benar Jadi benar. aset, hasil, Jadi hasil aset. dari usaha. Betul, ya? Betul, betul. Hmm. betul. Nah teman-teman, berikut tadi promosi yang kami tawarkan. Semoga bisa menginspirasi teman-teman. Bisa menjadi rekomendasi yang mau beli Kendaraan, baik itu cash ataupun kredit, betul. tentunya di Mbak Melani. Mbak uh, Melani dan aja, Mbak Melani memberikan garansi, kepuasan, dan peranan terbaik Min. untuk harga berani compare. Betul, betul jadi teman-teman. usah kemana-mana, langsung ke Mbak Melani, compare aja. Betul, compare aja ya, teman-teman. Mendapatkan yang terbaik pasti ada lagi. Sudah, itu aja. Okay. Paling kalau ada yang mau ditanyain, bisa langsung. Capri Melani aja gitu ya, teman-teman. Ya, berikut tadi yang kami sampaikan, mohon maaf kurang lebihnya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, salam sukses Suzuki Buana Trada.